Indonesia memiliki keanekaragaman satwa langka dilindungi yang tinggi di dunia. Namun keberadaan binatang itu juga memiliki tingkat ancaman kepunahan yang tinggi. Salah satu spesies satwa endemik yang terancam punah adalah macan tutul Jawa. Bernama Latin Panthera pardus melas, saat ini bisa dikata merupakan karnivora terbesar di Pulau Jawa setelah harimau Jawa atau Panthera tigris sondaica dinyatakan telah punah oleh IUCN. Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Kantor Bidang Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA wilayah 3 Ciamis menerima laporan kemunculan macan Tutul atau Pantera Pardus di wilayah Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Kemunculan itu dilihat oleh masyarakat sekitar Kepala Bidang KSDA Wilayah 3 Ciamis mengatakan, laporan kemunculan satwa itu kali pertama diterima oleh Resor 19 Sancang. Dalam laporan itu disebutkan, masyarakat wilayah itu telah berjumpa dengan Macan Tutul. Kawasan itu sudah ditinggalkan bertahun-tahun. Lokasinya di Blok Batu, Nyengel, Cicarulang, Letik, Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Lokasinya itu berjarak sekitar 12 km dengan kawasan cagar alam leweng Sanca. Berdasarkan pengakuan warga yang melihat majadutur itu, satwa itu muncul pada tanggal 7 Februari 2022 lalu. Ketika itu, dia bersama rekannya bersama dengan temannya berangkat dengan membawa enam ekor anjing untuk berburu babi. Namun ketika berada di blok batu nyengel, mereka mendengar suara auman yang sangat keras. Mendengar suara itu, 6 ekor anjing yang dibawanya berlari sambil menggonggong menuju ke sumber suara. Setelah diikuti, mereka menemukan macan tutul naik ke pohon randu menghindari serbuan anjing. Tak lama kemudian macan tutul itu kelihatan turun dan pergi ke bawah lembah yang tertutup oleh semak. Tiba-tiba macan itu kelihatan lagi naik ke atas pohon yang berbeda. Petugas telah melakukan penghalauan agar macan tutul itu kembali ke habitatnya yang berada di kawasan perhutani. Pihaknya juga berkoordinasi dengan perbakin untuk menertibkan kegiatan perburuan di lokasi tersebut. Selain itu, BKSDA berkoordinasi dengan perhutani KPH Garut, agar kawasan ditemukannya macan tutul dapat diusulkan menjadi kawasan ekosistem esensial atau KIE. Kucing besar ini merupakan salah satu dari subspesies macan tutul yang hanya bisa ditemukan di hutan-hutan tropis di Pulau Jawa. Dengan kata lain, Macan kumbang merupakan salah satu hewan endemik Indonesia. Macan tutul Jawa memiliki dua variasi, yaitu berwarna terang dan berwarna hitam. Subspesies macan tutul yang menjadi satu endemik Pulau Jawa ini mempunyai khas warna bertutul-tutul di sekujur tubuhnya. Pada umumnya, bulunya berwarna kuning kecoklatan dengan bintik-bintik berwarna hitam. Bintik hitam di kepalanya berukuran lebih kecil. Macan tutul Jawa atau Panthera pardus melas. Sebagaimana macan tutul lainnya adalah binatang nokturnal yang lebih aktif di malam hari. Kucing besar ini termasuk salah satu binatang yang pandai memanjat dan berenang. Ciri lainnya adalah memiliki panjang tubuh 150 cm dan tinggi 90 cm. Namun bila dibandingkan dengan macan tutul lainnya, jenis macan tutul jawa memiliki ukuran paling kecil dari yang lainnya. Macan tutul adalah hewan penyendiri yang saling menghindari satu sama lain